Simak dan perhatikan persahabat ada, ada video Abang El yang sedang tertidur Ini si anteng dan gak rewel persahabat ya Masya Allah menggemaskan. Mudah-mudahan Abang El selalu menjadi orang baik persahabat ya Dan tumbuh sehat dan selalu menjadi anak yang kuat dan hebat Amin Wow, ada papanya juga tuh, Papa Bilar ya Bang El ini lagi digendong oleh eninnya persahabat ya, Luar biasa sih di sini juga Tentu banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Ya ini dari akun Yuyu Anuskar Yuhayeti Mengatakan di kolom komentar Masya Allah pisan Saya selalu solehnya bunda dan papa bilar Amin Luar biasa banget ya Banyak sekali respon yang positif Untuk baby El Ada juga komentar lain diberikan dari akun Nas Anuskar Suha Kayak boneka hidup sehat-sehat ya sayang Duh kayak boneka katanya ya Masya Allah Mudah-mudahan selalu banyak doa yang diberikan Dari orang-orang yang baik Orang-orang yang tulus Mencintai idola kesayangan kita Ke kabar selanjutnya Ada sebuah kabar spesial juga Membahagiakan untuk kita semua Wah wow, Ada sebuah unga spesial banget ya ketika video call jadi alasi kejara Barangka ke awan potret tuh Ini sih lagi like instagramnya Para sahabatnya tepatnya <laughs> luar biasa lumayan guys kita mendapatkan vitamin sisa semalam juga masya Allah senyumannya dari bunda L ini membuat kita semakin adem bangga bahagia pokoknya campur aduk banget persahabat ya dan di sini juga tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari akun mrs underscore mengatakan wkwk bbL nya ditutupin kak awan gak boleh lihat katanya tuh persahabat ya duh terlalu banget ya Wajah Papa Bilar juga ditutup tuh Emang luar biasa banget ya Kelakuan dari kawan ke selalu saja membuat kita ketawa bahagia Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia juga nih untuk ide kesayangan Dan berikutnya juga perhatikan Persahabat, ada sebuah unggahan Terbaru dari Leslar Anskorsik Perhatikan persahabat, ada yang bertanya Susah banget ya kering di nomor 1 Biasanya lagu Dede selalu cepet trending satu, Katanya tuh Ayo kenapa ayo Menurut kalian kenapa ini versi mimin Tuh ada sebuah kalimat yang dituliskan Oleh Les Lawrence Corsi ya. Ini versi adminnya Yang pertama Kompetitor di atas dedek. Coba lihat kompetitor Kompetitor yang ada di atas dedek Siapa aja dan gimana isi videonya Kalian bisa bandingkan Dari kenaikan viewersnya Dan memang videonya lagi diminati masyarakat luas Karena menarik yang kedua, mimin perhatikan banyak pemangkasan view dari Youtube Karena dianggap bot sampai ada yang menyentuh angka 40 ribuan Bayangin kalau sering kita semua benar Mimin jamin sekarang view Youtube Dede udah mau mendekati 1,7 juta viewers Bahkan lebih Yang ketiga, jangan khawatir karena hal ini sudah biasa di dunia per... Kalkopan bersahabat, ya bahkan lagi parah kita sebagai army pernah yang ngalamin pemangkasan video sampai 48 juta view dalam 24 jam Ngenes gak sih? Ngenes kan beb Wow! Tapi apa? Kita lawan YouTube nya dong, dengan cara apa? Streaming habis-habisan, gak dikasih ampun, tapi dengan tata cara yang benar Jangan menyerah! melawan musim kita manusia lebih pintar dari mereka siapkan tempur sampai jam 10 malam otw 2 juta dulu aja deh biar nggak kejauhan ya tuh yuk sama-sama kita semangat selalu streaming lagu single terbaru di DLSD Genciora dan alhamdulillah sudah 1,3 juta viewers dan untuk umum nangkring di trending 4 persahabat ya alhamdulillah ini suatu kebahagiaan juga yang kita rasakan dan yang kita dapatkan dari karya terbaik adalah kesayangan kita dan berikutnya juga perhatikan nih ada sebuah momen spesial ketika kondangan ke tempat Om ya luar biasa ada momen spesial Papa Bilar dan Bunda Les Di ora edisi kondangan hari ini. Dan untuk kabar terbaru berikutnya ini vitamin banget nih untuk kita semua. Ah gemas banget persabath ya Masya Allah lucunya baby El senyumnya luar biasa banget ya si Senyum. Nih julukan terbaru si Muras Senyum nih ya, untuk Abang L ya, Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat Selalu bahagia, pokoknya tahan nyata Hentinya -hentinya mendoakan saja yang terbaik Untuk Abang L, Bunda Lesi, dan Bapak Bilar Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik Selanjutnya, jangan kemana-mana Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru terupdate Selanjutnya